Aku bawah, mana ini? Itu ya, betul Allah oh. <tik>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 Cuy, bagaimana kabar kurang hari ini? Saya harap semuanya dalam keadaan sehat pastinya, Cuy. Seperti biasa, saya selalu cakap, Cuy. ya Jaga kesehatan, Cuy. Karena menurut saya, kesehatan itu adalah sangat-sangat penting. Karena menurut saya, kesehatan itu mahal sangat harganya, Cuy. Oke, okay, ini adalah video pertama saya di tahun 2023 cuy Ini adalah video pertama saya di tahun ini cuy Dan sebelumnya, uh, saya lupa juga cuy ya Mengucapkan selamat tahun baru buat korang semua cuy Sebab ya kesibukan ini cuy ya Sekali lagi, saya mengucapkan selamat tahun baru buat korang semua Tanpa terkecuali cuy Tanpa terkecuali Semoga apa yang korang inginkan dan apa yang korang cita-citakan Di tahun lalu akan dikabulkan di tahun 2023 23 ini cuy amin amin ya rabbal alamin Di sini saya akan bercerita sedikit cuy ya tentang uh, sebenarnya ya sebenarnya saya tadi nak tengok film cuy seperti biasa kalau saya lagi uh, uh, memperbaiki mood ya saya tuh selalu tengok film tapi sebelum saya tengok film, saya scroll-scroll komentar dulu, cuy. Video yang kemarin saya belum baca, komentar-komentar teman-temannya saya scroll, dan saya melihat ada komentar yang sangat banyak tentang sambungan video yang kemarin, cuy. Saya sama sekali nggak tahu, cuy. Ya, jujur aja. Nah, yang membuat saya tiba-tiba langsung menyalakan lampu, uh, stel kamera dan uh, stel mic juga ini dan uh, background di belakang, saya melihat beberapa komentar mengatakan bahwa sambungan video yang kemarin itu Ustadz bermain gitar. Itu yang langsung, wah, ini keren ini. Makanya saya langsung berinisiatif Untuk membuat video ini cuy Ini sebenarnya video ini yang saya buat ini spontan cuy Sebenarnya saya belum e, lagi untuk membuat video Sebab saya juga punya kesibukan tersendiri cuy ya Di sambil saya membuat video seperti ini untuk Youtube Saya juga e, ingin belajar berniaga Saya juga ingin e, memperbaiki rumah gitu cuy ya Dan e, masih banyak lagi lah Maksudnya kegiatan-kegiatan yang lain gitu cuy Yang ingin saya selesaikan gitu cuy Dan oke tanpa banyak cakap lagi cuy ya Saya ingin melihat sambungan dari video yang kemarin Cuy. saya penasaran aja gitu ya. Apa sih bahasa Malaysianya penasaran itu, Ci? Saya nggak bisa mengartikan itu, Ci. Pokoknya saya rasa ingin tahu banget gitu ya. Saya lihat dulu videonya di sini, Ci ya. Saya lihat videonya sampai di mana kemarin cuy Oke videonya saya sudah dapatkan cuy Dan sebelum kita lanjut jangan lupa Kalau korang suka dengan video ini silahkan di like Di share ke sosial media yang kalian punya Kalau nggak suka dislike aja cuy Yang terpenting adalah silahkan komentar Tinggalkan komentar di bawah cuy ya Tinggalkan komentar korang Dan yap langsung aja kita tengok videonya Oke videonya udah siap Dan seperti biasa kita hitung mundur lagi cuy 3 dua satu pung main depan sah Oke Oh dan aku mau cakap so Oh gitu Enggak, nggak di sini saya berpikir begini cuy saya pikir di akhir video tadi itu Ustad sudah tak berceramah dia sudah memberikan hadiah saya pikir di sini ada isian misalnya kasida ke apa ke acara lain gitu ya ternyata masih ada sambungannya gitu cuy aduh kita nak jadi ustaz kau, kau jadi ini jadi jadi lah. Jadi. Oh doh oh, jadi kita kita kita kita. <laughs> hmm. Ini jadi penasaran oh. <laughs> <laughs> kita. Klik, klik klik klik klik. Oh, dok ustaz gini. Oh, orang kata ustaz belum pernah main gitar sungguh ustaz. Kau hey, dah, kau dah, kau Kita boleh sikit skit ya. Eh. Dok sungguh. Iya kau. Oh, nak tengok kita tegak, Nak tengok. Gitar-gitar, hmm. hmm. Baik, langsung gitar ini cuy Gitar listrik Bandar sungguh heeh, heeh, heeh, heeh, heeh, heeh, tengok main heeh, heeh, heeh, heeh, heeh, heeh, heeh, heeh, heeh, heeh, heeh, heeh, heeh, heeh, Ya ada wayar Ustaz, ada wayar dah tu bawah tu. <laughs> <laughs> ya, Bukak. Iya iya. Saya juga baru beras. Bukan kita kapok Ustaz. Ih, <laughs> gitar elektrik. Biasanya di tolong mic seperti itu tu gitar ini ya, gitar ya, gitar akustik seperti di belakang cuy. Eh gimana sih Ustaz pandai main gitar atau gimana sih ini saya kena prank atau gimana sih? Kok tiba-tiba Ustaz spontan. Nih. <laughs> okay. Sini ni oh sini. sini. <laughs> ya yeah, season season panic. Payah, sah. Dah dah. <laughs> <laughs> dia tak payah usah ada wayar dah tu bawah tu. Bukan kita kapok usah. Kita <laughs> <kapok. laughs> elektrik. Ni. Oh. oh. Ada karang kan? <laughs> ada karang. <laughs> Allah. Awak bil. Dat cakap moh agama ni kan. <laughs> <laughs> dia oh. dia gumam-gumam tadi. <laughs> Huh. Oh, Allah <laughs> Eh dipotong tadi Tengah kamu agama ni kan Tidak Tidak Tidak Tidak yang main gitar <laughs> <laughs> Aku boleh main gitu <laughs> <laughs> Harusnya ada efek sih oh, Ada da -da bunyi Lah oh. tu dia oh. Dengar, dengar, dengar Hadis. Ya, udah masuk Asik Tu je lah kita tahu <laughs> Sek Sekok eh, Sekok je Sek Sek oh, ni, sekok uh, Kok dia panggil? Kok C-Sharp major tolak ke dalam <laughs> A minor <laughs> Ingat major kaki tak kata Aduh <laughs> Okey kita tengok tengok tengok eh. Hmm. A guna A A. Ada ada. Asy. Kita dulu rajuk kita B. B selalu. Dah A dah belajar dulu. <laughs> Main juga. Kok B, lepas tu sekolah boleh B sama. <laughs> hmm. Asyik Blues blues ya. Yeah. Sombong, sombong Siap, siap, siap Siap kami kasi ajar aj aj aj aj situ tadi, Zah? Ya, sedap lagu muda dia Oh, tu ni lagu hotel ni, motor desa Ha? <laughs> hotel <laughs> do, do, Just, ni? Ustaz, ni pemintaan tadi, orang meseh saya nak tengok ustaz main guitar Eh, dah, dah Tak, sungguh, sungguh, sungguh, <laughs> tak? Tak, main, ustak, main Ustaz, ustaz, ustaz, ustaz Ustaz, ustaz buat lagu, saya nyanyi Ya, yeah. oh. ini, ini, ini Kok, kok Serah sini Kok, uh, B major 7, Diminish huh? <laughs> Kasih ni, situ Kita <laughs> <laughs> goreng, goreng lagu Blues, Blues Wanda, Wanda Boleh okay, main coklat <laughs> main coket. Apa? Main itu apa ya? Pandar, pandar. Kali ini pandar. Boleh main coket. Oh, mungkin coket itu gitar-gitar ini, Cik. Gitar, apa itu? Kayak gitar akustik, tapi yang kecil gitu ya. Kayak kecapi gitu ya. Coket. Letak jatong, letak jatong. Hmm. Uh. Kursi Kerusi dia ni. Ah tu dia. Kita tak biasa main uh, tu diri-gini. <laughs> Cuba ada Rita dikasih uh. kursi 5 minit. Oh 5 minit. Ah. Entar season nah, main ya, main ke entar. 2 guitar. minit lagi eh, masih ada 2 minit lagi dah masa. Terus, oh pandai. Eh. Kalau tu hangih patati mos sebab mic kena ah. berganti kan. Mana <laughs> bila, bila pegang mic senak kita. <laughs> bila main gitar, ganti -ganti mic kita senak. Jadi ganti-gantian ya. Harusnya <laughs> ada stand mic oh. gitu. Dok belajar di mana? Kita belajar dulu ni pengalaman kita mula-mula mock kita dulu kita walk hmm. kita hmm. yang marah. Lepas lepak kita. Kita kalau lari dekat apa lepas sekolah tu ayah kita main gitar. Ayah kita beli gitar. kita. Kita simpang kita. Hukum dia, kecil, dia jangan sampai jadi najis. <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> kita nak tengok sungguh start main start terah kau sekali sat. Sekali je sekali. Ay, eh ay. sekali je. Ay, ya ay, ya. Set penasal mandi kita. Gitu, ustaz buat kok je, buat kok je boleh. Oh, buat. Aja-aja. Buat kok ajo, ya. Ah. Ya, depan, depan. Mana A? A? Ah, tu tu, A major. Oh, pegang seset. A major. Ha ah, tu dia, gini. Ha, ah, tu <laughs> Warna tak atas ke tu? Gitu. Dah? Warna balik ke tu? Gitu. E I. E, E? E atas dia, E atas ada A ni. E atas ada A? Ah. Ah, oh. pakai hmm. pegang ke tu? Ha, macam ni apa sedap ke bawah. <laughs> <laughs> <laughs> apa? Ma apa? Maksudnya tadi, tak sedap lewat bawah apa, gimana? Se saya di sini loading je. Di atas ada A ni. Ia atas ada A. Ha. Ah, oh, <laughs> pakai pegang kereta. Ha, oh. jadi tak apa sedap kot bawa. <laughs> <laughs> apa maksudnya tadi? Tak sedap lewat bawa. Apa? Aduh. Ko ini sampai berapa kali ni, C? Pegang kereta. Ha, oh. jadi tak apa sedap kot bawa. <laughs> Oh, oh, sumpah, kata. saya nggak paham itu, oh. cuy. Kok bawa ini? ini? Oh. Itu ya, betul. Eh, ya. ah ah eh, eh, nak Aduh, saya udah muncul fitnah. Saya sudah muncul fitnah ya. Di, aduh, gila. Sini kayak saya kena, apa ya? kayak, kayak Kena benar-benar kena prank gitu ya. Dari awal Ustadz waktu membahas tentang gitar, dia kan seakan-akan gak memahami tentang gitar, tapi pas ber... <tuh> pas bermain, itu... Saya tadi sudah enggak terlalu berniat bagaimana juga, ya? enggak ada yang spesial, karena Ustaz menodongkan gitar, pakai mic. Korang tengok kan yang di awal ini kita coba ulang dulu. Cuy. Ini siapa tahu lip sing gitu cie. Saya mau tengok baik-baik. Taha D E. Iya Taha D E. Iya Taha D E. Oh pakai <tuh> pegang tu. Oh jadi dia apa sedak kau apa? Sedap kok, <tuh> sedap lewat bawah mungkin itu maksudnya ya ini sudah empat kali saya ulang oh mana ini benar bukan lip sing ini cie jauh Jangan sampai jadi najis Jangan sampai jadi najis Nak makan pun tak apa ajis M, Warna belik kita Nak ikut warna gitu kita Ambo pelik ya. Pelik-pelik kok ustaz eh Kuat oh, oh. <tuh> <tuh> Hodah oh, Ah. Gelah. Ah. Gelah. Oh. Fu. Uh, main jangan main Siapa jadi galik, sampah jadi najis. Najis jadi insya-Allah. Insya-Allah kita serahkan kepada peserta ni peserta per seterusnya. Oh. Ya. Peserta, persembahan seterusnya. Okey, jadi apa-apa pun <laughs> apa -apa kita beri tepukan gemuruh untuk Ustaz Azhar Assalamualaikum. Ya. Waalaikumsalam Takbir Takbir Alhamdulillah Jadi kita nak uh, teruskan dengan Udah persembahan kita kah? pada malam ini Malam yang penuh gilang-gilang Kita menanti ya Untuk tahun yang seterusnya Alhamdulillah malam ini Tepukan untuk anda semua Jangan ke mana-mana Kita ada persembahan lagi Untuk anda semua Okay si uh... Err Sebenarnya dari awal, saya dari awal ingin membuat video ini tuh Karena saya ingin, rasa ingin tahu Melihat apakah yang dikomentarkan teman-teman itu uh, Benar adanya Tapi pas uh, Ustadz memegang mic Terus dia todong begini di gitar Saya itu udah Udah berpirasat Ini benar nggak ini yang teman-teman cakap ini cuy Ustadz main gitar atau sekedar kelakar ke atau gimana tapi wow gue kaget gitu cuy gue kaget sambil merinding gitu ya gimana ya apa gimana ya bahasakan itu cuy saya kayak kena prank gitu ya ustad karena awalnya tuh ustad macam ini kayak dia menganggap gitar itu gitar apa gitar akustik layak gitar di belakang Padahal itu kan gitar listrik, gitar listrik kan memang ada kabelnya tersendiri terus masuk di sound apa eh, apa namanya sound system gitu ya tiba-tiba Ustaz mengeluarkan nah yang kedua saya nggak yakin banget Ustaz tak apa pandai main gitar pas dia pencet apa namanya dia pakai tindisan yang seperti ini cuy yang dari atas gitu dia nggak suka, suka dari bawah gitu ya dan ya pas Ustad mengeluarkan itu cuy mengeluarkan yang yang memang kalau kita tengok cara Ustad main itu bukan nak baru belajar bukan cuy saya pun kalau nak ikut cara Ustad main ya saya pun belajar belajar main gitar tapi kalau nak ikut cara Ustad tadi itu Kayaknya memang ustad sudah senior, cuy. Saya yakin banget, saya yakin banget ustad pasti sudah senior. Korang boleh laku komentar di bawah, Joy. Apakah ustad dulu memang lagi-lagi seperti ustad-ustad yang pernah saya react, cuy. Ada yang ustad-ustad siapa lagi nih, cuy. Yang penyanyi, penyanyi rock yang jadi ustad. Apakah di sini ustad Ashari terus itu seorang gitaris? orang, <laughs> saya kan masih nggak percaya gitu sih, sumpah. <tuh> tapi saya yakin banget cuy ya cara Ustad memainkannya tadi tuh kayak memang gitaris senior gitu ya. Udah maksud maksud saya bukan begini cuy, bukan nak jago macam mana. Ustad juga nggak memunculkan itu semua, tapi cara lihat jari jarinya itu memang bukan yang orang baru e, megang gitar gitu ya, bukan bukan yang memang yang dipencet satu satu gitu ya. Tapi caranya itu memang kayak sudah senior banget gitu ya. Aduh. Patutlah ya, patutlah korang bertanya-tanya tentang uh, part yang ketiga ini cuy. Ini sudah dikategorikan dengan part yang ketiga sih cuy ya. Tapi ini bukan jatuhnya kelakar, ini bukan jatuhnya ceramah, tapi ini kayak jatuhnya tuh dari uh, konten musik gitu ya. Tapi saya salut banget cuy ya, kalau memang Ustadz memang dari waktu muda seorang gitaris, waduh saya salut banget. Ustadz ini bisa jadi salah satu Ustadz favorit saya cuy Dan saya sudah mengabulkan permintaan koran Dan saya kayak benar-benar kena prank Dan saya kayak tak menyangka gitu cuy ya Sekali lagi terima kasih Kalaupun nanti ada lagi uh, yang Spesial atau yang menarik dari Ustadz Asahar Idrus, koran bisa komentar di bawah Yang mana lagi video-videonya cuy Atau DM saja di Instagram yang saya punya Atau tag nama saya di TikTok Oke saatnya saya pamit undur diri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Thank you next Thank you next Dan thank you next